Baik. Suami istri boleh berbuat apa saja asalkan jangan dalam dua keadaan. Berhubungan melalui jalur depan di saat wanita dalam keadaan haid hukumnya haram, dosa besar, dilarang dalam Al-Qur'an. fakta fil mahid. Jangan memasukkan ke lubang itu. Tapi kalau bermesraan dengan wanita dalam keadaan head boleh sampai suami tuntas asalkan jangan masuk. Selesai. Yang kedua, biarpun itu istrimu enggak boleh, engkau mohon maaf naudzubillah, memasukkan ke lubang belakang. Hukumnya haram dan dosa besar. Cuman tadi enggak sengaja, ya enggak enggak sengaja lain cerita. Cuman apakah betul enggak sengaja bisa terjadi? Ya kalau bukan tersengaja, ada ya, enggak ya, sengaja enggak? Allah maha, maha kasih kok, cuman harus waspada dan hati-hati baik itu saja Naudzubillah jangan main yang aneh-aneh biasanya kalau nggak sengaja mungkin tidak ya enggak, kalau kalau seandainya terjadi betul tidak sengaja Allah maha pengampun karena tidak sengaja agar tapi ada orang yang ingin mencoba-coba kenapa itu semuanya? salah pendidikannya na'udhu ini pengakuan dari seorang wanita yang tiba-tiba suaminya ingin melakukan dari jalur belakang saja sampai ribut, marah akhirnya apa sebabnya, rupanya apa suami saya suka nonton film kotor, ingin niru semua yang dilihat dan itu kebusukan itu gara-gara tontonan haram dosa besar jangan sampai menggauli istri jali jalur belakang hati-hati jadi tempat kotor, jalur kotor subhanallah jadi seperti itu, kalau orang nggak sengaja ya waspadalah di kedepan hari Ya jangan sampai sampai jangan sampai terjadi lagi karena kalau benar-benar tidak sengaja ya namanya tidak sengaja Allah maha pengampun tapi harus hati-hati kadang-kadang manusia itu penasaran dengan sesuatu yang belum pernah dicoba. Nah Na kemudian karena tidak punya iman coba-coba masuk wilayah haram biarpun dengan istrinya sendiri ada hati, hati baik kalau dia nggak sengaja enggak ada nggak dosa dan nggak ada hukumannya setelah itu semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang semacam itu dan hati-hati tolong yang perlu kami antisipasi kami sampaikan sebabnya seorang laki-laki atau -laki, oh wanita melakukan seks yang aneh-aneh termasuk dari jalur belakang dan sebagainya itu kalau dari di belakang di jalur depan boleh dari belakang di jalur depan boleh yang nggak boleh di lobang belakang hati-hati kalau jalur dari belakang di jalur depan boleh, tapi kalau di lubang belakang tidak hati-hati ini semuanya, yang, yang perlu kami sampaikan, yang perlu diantisipasi adalah kenapa kok ada orang mencoba-coba begitu, karena tontonannya yang salah, ini kata yang pernah punya pengalaman, karena suami saya suka nonton begitu, jadi saya akan dijadikan bahan cobaan untuk suami saya. Bahkan kalau saya tidak mau, kamu tidak memuaskan buat saya. Naudzubillah. Karena gilanya seorang suami karena tonton yang salah, dan tidak mustahil wanita pun juga seperti itu. Kemudian setelah itu, kalau orang sering nonton film kotor-kotor semacam itu, sehingga tidak akan menemukan kepuasan dengan pasangannya. Kenapa kepuasannya di dalam hayal yang digantung bersama tontonannya itu? Padahal itu namanya film. Naudzubillah. Hati-hati. Jangan main-main. Zaman ini zaman begitu mudahnya orang nonton film kotor dan jangan coba-coba anda, yang rusak diri anda sendiri sehingga menjadikan hubungan suami istri menjadi tidak indah kenapa? seorang laki-laki akan menuntut istrinya harus seperti yang dilihat di film atau sebaliknya maka istri bodoh kalau mengajak suaminya nonton yang demikian itu suami bodoh yang mengajak istrinya nonton begitu kenapa? mengajak diri dia agar tidak puas kenapa? engkau tidak akan bisa seperti dalam film karena itu film hati-hati kemudian takutlah kepada Allah takutlah itu secara syariat diharamkan, dilarang dan secara psikologis, secara jiwa, kejiwaan, mental juga dilarang. Akan berusak. Sehingga orang tidak akan menemukan kepuasan di dalam hidupnya. naudzubillah Semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak terpuji. Dan semoga Allah mengampuni semuanya. Allah Alam Besar.